Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian beredar Selamat datang dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan Terus mengabarkan kabar baik Kabar spesial dan pastinya Kabar-kabar bahagia seputar idola kita Lesti dan Rizky Vilar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 Baiklah persahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita persahabat ya Tentunya nggak ada vitamin baru, vitamin lama pun nggak apa-apa nih persahabat ya Yang penting kita happy banget Melihat tentunya idola kesengan kita apalagi Abang Fatih Yang semakin hari memang semakin menggemaskan Luar biasa persahabat ya apalagi kita salvok dengan kekiutan, kegantengan dari Abang El Masya banget ya persahabatnya Abang El Selalu menjadi pusat perhatian dan selalu menjadi Primadona di Cianjur Dan kita lihat juga persahabatnya Momen spesial Abang Fatih Bersama Aki di Cianjur Aduh Masya banget ya Kata Aki yang sih nanti harus bisa Berbahasa Sunda ya pasti dong Karena Tentunya bundanya juga orang Sunda Or sahabatnya harus bisa berbahasa daerah Sunda Semoga Abang Fatih menjadi kebanggaan Menjadi kebahagiaan Dan selalu menjadi bersahabat ya Prima pastinya Luar biasa banget ya Apalagi senyumannya itu Bikin gemes Bikin happy banget ya Melihatnya Masya Allah Luar biasa Kalau dipanggil Abang Fatih langsung tersenyum Momen ini pun direpost kembali oleh Anggun sendal putih hanskor bilar Kita simak di kalimat caption persahabat Ayangku yang gemesin ini video lama tapi karena baru di up Anggap baru ya katanya tuh persahabat ya, Walaupun video lama tetap kita anggapnya baru saja ya Yang penting kita happy, yang penting kita bahagia sekali Melihat idola kesayangan kita Banyak sekali tanggapan dan komentar juga yang diberikan dari akun Hakan Yati mengatakan gemas lihat rambutnya udah bisa dibelah pinggir Masya Allah kasih kesayangan sehat-sehat ya na amin Untuknya kita bahagia dan happy banget ya dan kita lihat juga Bunda Lesti yang semakin harimau semakin cantik persabat ya Bangga bahagia sekali Alhamdulillah lebaran tahun ini bisa silaturahmi ke kecianjur persabat ya Dan semoga juga bisa tentunya menjaga silaturahmi untuk Leslar dengan saudara-saudaranya. Amin. Kita masih menunggu cindukan terbaru nih, bersabat, ya. Pastinya kita masih menunggu vitamin-vitamin bahagia yang tentunya disuguhkan dari tim keluarga dan langsung dari ideologis kita, lesti dan Rizky Bilar Jangan kemana-mana, total stay tune dan buat channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Win ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.